Masih. Masih. Nah. Ya. Masih. Kayak tuan pak. Anak pun itu tuh, anak ayat proyek itu tuh. Makanya dalam mah. Tandunganak itu tuh ada air. Aduh. Tiba salah tadi? Bacara, tadi sekarang dia, sekarang... surya. Ternyata. Sekarang istri Naceng. Siw gitu bagi Dari tengah tengah Terus ngembang gaduh karyawan mau belajar Ngepraktek Praktek tuh tanggal ada anu anu mulai anu 10 masalah Anu kan iya mau mau ubah ada ada mah kemarin ya namun ke Inggris mah oh iya satu poin hari pak sterling teh luka seorang Inggris paling paling badag uang di dunia oh, bibit. <tuh> <tuh> <tuh> Ini mah betul nggak pas capek, saya ini betul capek. Soalnya, Bawa aja Satu apa sih? Oh, Kita kena kena Udah lang langsak kali, udah sakali mau di gunung, dikumpul, nah, nah, ya. nah, nah, nah. Sore nak? Ya, so fitness mayar. sama mayar, mah nah, pernah 10 kilo, capek ma. nah, nah, di mah. kilo Sampai yang pernah nyari mah Abi, mau hmm? lantar nah. oh, iya. nah, di nanya santan. pasar. abi mah ada motor? Kompanan, kompanan ya, jadi abi di jemput kong -kong di kong -kong. Cek, gak rasa bobo? kari mau hadinya? Oh, di... meng maman meng-hair Atau mang ya. meng maman Pempan bini, mau orang lebak? Oh. Ngalih hadinya nah, Ban di urug. wetan kosong Komplek dirinya. Saya aku dalam sini. Bisa mayat ada sekolah ini silawang silawang gunung ayun ayun rt. mintan. obat nya ngan jalan jalan Tapi proyek mah bungkeuleukan proyek mah tapi ke bang. kalinya gitu di Bangkok pasti aya ka di. Karugul kalarinya pusaka di dinya <tuk> meranak pusuk teh. Pusat iya di dinya. Jadi fungsian. Ya seperti ya menkomplek bari ari itu nya cara itu sanggup. Oh. Oh salah-salah. cara nginap nginap Ada malam lapang enama namanya. Atan disempet anu seureuh manuk teh. Balik. Orang tua. Si rangkau Rakyat Siang Nah, ya Si abang kemari si bantuan Bang kemana bang? Mau ke rumah Banar sana si ke Pacir Lane ke Banar. Aduh, tari balik, Banar yang kemarin cenoh ceung lo atuh kaliwat. Ternyata nyasar sama. Oke, jauh <laughs> nyasare. Kalau kalau pertama ketemu mah bilang, "Cek di mana?" gitu. Saya enggak oh. tahu namanya. <laughs> Ah, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Oh, tahu namanya kan enak, enggak tahu Antok kan pos. keplang sana di, di pinggir jalan itu ada janda di sana padahal, Bang. Ah, nggak ngomong. <laughs> Kalau ngomong kan juga berhenti. berhenti. <SUSD> ayamo Komar ke kamar, Komar mana Komar itu. Ayo, ya, serap. Ini ola kan tapi beliau mal mixer mixer khusus tuh buah menu manu ke tanah nya opan timu langsung, ya, langsung, langsung ya, ancur, angkat tadi di PP selesai PP tadi tadi, saya itu nyak sih, ya, itu langsung ya, langsung. lahan Ketarang urinya Acah, tanda kemenang lahang di mana? Di penggolan Lain lahang lahangnya mana, tiasa <tuh>, apa-apa lahangnya. Jadi bangkit kita kewaya naunya. Jalan ya. Jalan. Ayah jalan mobil, langsung penaraan terjun <tuh>. ke kampung-kampung. Kehubungan sana sekarang, cepat di Kampung menghadapkan dua cepetnya contoh Gantian yang malas mah, mau kilo air gula, oh, gula, gula, gula. gula, Ayo, gula. kilo, nah, si ya, kilo ya masa tahun, cuma di akhir aja ruah saum, ya akan muncul. mulai naik. Ini ke mana 40 menit 40 menit. Enggak saja dia mulat capek. Capek capek. Jadi kanang Keporan, Kak Bos Bantar Pak Ajingan Mohon, di Petandina, penyandang Manja sih itu Alhamdulillah, ketinggalan aja, Cahe Mula? Kedap dulu, Pak Pak Lapor Mohon Keporan Alhamdulillah, anu tadi Simba Makas saya Cahe, Jantena, dua Lodong Di Cina Pekasar di Pasar oh. Jantung 2 apa? Jantung 2 dua penyada, ke Pasar tuh oh. Si Mbak Mbak Mbak oh. Inah oh. Masih di Garut atau di Bogor? Eh? Oh. Oh, iya, mohon-mohon. Oh, gitu, ya uh -huh. uh -huh. Wah, uh -huh. yeah. wah, uh -huh. oh wah, wah, wah, timnya ya, pak nah, tim. mohon, tim Makarwangi, tim hari ini ya, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon. Nah, kan, pak. nunggu, sarang bantuan ya, mohon. kan di sana, mana mohon, uh, ya, masang bantuan. Kerajaan arenis dipasang, atas pak Ketua Mohon, kira palingnya kabur pak Bicara kapasnya Kabur, saya saya sudah Kira akan wadah saya aku apung ya? itu aja tentu as daripada aku laru di dalam hangna benernya? laru anut di toko magering di nyebaan, letak di Sampang di Sampang saya di bebek di Sampang saya kirang tegar sop nanggoknya <ID> tak apu di <emoji> kanan awan pak Oh, Oh, di lodong Berarti lodong, kadang-kadang beli panas, di Karena muput gayu Dilebutkan karena gayu katel, Jadi di habuk ada kan di kanal lodong tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, oke tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi,